duit kok ngendi nyolong duitnya Sopo kurang nyolong bu aku sumpah ojek sumpah sumpah uang awak moesik sering ngapus ibu duitnya ibu bulan mau dilep orang mau SPP kurang bu, aku salah ancak ini salah marahi wong tua isin nyolong duitnya Sopo he Udah nyolong, Bu. Ampun, Bu. Ampun, ampun, gue ngerasa nolong pohoyok, ya, Bu. Nolong suar, Bu. Udah aneh, Bu. Ya, setuh minum hal lagi. Leng, awakmu iki, anak siji sisi nih, Ibu. Ya bapak, bapakmu, maka kagummu bisa, Leng oh jangan ibu ya le berani ya ibu. Gitu. Nanya apa Erlangga? Kayaknya nih bu, eh. kok iso ya lo? Tapi Mangi carane guru nes dibayarnya Pak Li, ya Oka. Tapi lo ibu Erlangga lo anak tuh. Yo mungkin yo sing cedek arah keluarga nih sing bayar kan, kan yo setuluran dia nggak masih sedar atas kan? oh di ya, contohnya kayak awak muluui nggak so ndak suka keteh arah tapi kan peduli arah Erlangga yo pora yo tresno sing hilang lora <tuk> kan emparande de erku mung kowe senajan ilang sak mono Titi to, apa kapi man coba rambutmu? Kapi ya, no. Tambah wayang Musid. Tambah apa mas? Tambah helak. Mas aku ayu nih kak ini, jadi tambah helak. <laughs> Kenapa sih? Tahu paling ayu ini meripatku. Sampai sih tak selagi si, tampil putih, awak mutok simpan warna. Misalnya mm -hmm. seg, sedutan pasti kayak nyawoi. Mas. Nah, sus sus sus Susu pada nah, kembali putih ya. Oke. Ya aja loh sih ya hingga ngerti aku udah nih ini berat kamu bisa ngomong surat kamu aku no? oh, mau ngusik tas mas, tapi tak ngomong-ngomong tapi ya, mau ngomong-ngomong sekarang, baru mulai sekolah aku sampai balas dendam so soalnya, grup kudeng kalah terus, cakun kamu ini ngejak gue apa nih, eh, aku salah apa loh mas to, tak jamin keselamatanmu Pokoknya kau melu barisan yang tengah. Bencan caku KB boleh boleh kung lindungi awakmu. Aku apa enggak loh? Karpet Kono pie. Kue pisang. Melu ayo. Ya. Aku mas. Yo, pokok melu. Kue salorui, tante nining, buri, tak sekolah Besar dia neng Kono. Bes tante neng Kono KB yo. Oh, Kue imang Mas Tohir, karo anak buai. Mas Tawir terkenal sebagai panglima dalam hal pertempuran antar SMA Aku tak seru ini, karena jendengi Mas Toir Ya kapan kaya aku sendiri berseno, goro-goro rasu melu melubah risani cah ini Gelam-gelam, aku sekadu nyemplung, ya bisa ntelesaikan nih pertemuan tak terduga, ambek seno yang warungin Kang Adi Wish, wis, wis, -wis ditulaknya mulai sekolah Hija aku kerungu-kerungu tauran antar sekolah er, melu ya? usah melu -melu has, ramelu bahaya lo sampe melu. Kan -no er er, er, lah sampe er has eh, has, aku hmm. tenang sih, aman lah lah aku 아! Wes siap we. nangis aku menang. Menang. Menang. Huu! mataku warung, cilik. Ngisi-ngisi lele, ya kok. Le loh. ngomong. Tak uap blok mati. Mau ini gelot. Ah. ah. ah. ah. nang ngene melu-melu Saiki Halah, aku Keren ora? Penjot malah senusenusu atau sih sih, saat kelaran. kok? <tuk> sore mau kok ibu kerumuh enek cah tawuran busuk tau bu jangan dulu lampu bang ibu make kerumuh kerumuh cari nih sih cah sekolahan ulo rasa melungu nungu ya leh iyo bu rapi melungu nungu Iya. dulu apa neng dia kau nggak ada pr bu lah nyapa mlakune kok ngono? Klik klik, klik. Demi saya tahu Orang kurang telah neng Yeniku pasti neng kusti Coba tak lalai ake Jepul ketemu yang ngipi Orang kurang jarang yang jodoh berkali ketemu Senat janji pisani, ini Yang waktu Kekes. Eh, Sik mau to? Mm. tas ko iki, Loh. awak iki wong loro janjian ye. Yola. Makane nenek surat di laci mu to, suratku ikut sih Eh, tapi anu Has, kamu arep ngomong piye? Ora. Oh, aku mau ampe taekon. Napa awak ning Eh, tapi ya wis aku tak balik sih yo. timbangan aku ning kene obatnya obat sih apa rekomen ngomong ya aku nggak ngerti kapan rasa gitu tumbuh rosow singgara hatiku bergemuruh sing pasti yo semenjak pertemuan pertama kau saben pengi aku kelingan siramu Aku terus nampak rawak musik Glembara untuk dipacarku hmm. Sekurangnya Ir, aku juga pengen ke kancah Soale Soalnya, orang-orang dia tidak terus nanti Apa? Iya, saya juga ngegaknya aku jepit ini Tapi aku kurang ngerti Bacanya saya ilih apa orang Bukannya sih dia. Aku mengungkap nih perasaan Iki di waktu tidak tepat. Bukannya aku egois, tapi hati Iki semangat. Kak Popo kok Makasih ya mengungkap non. Terserah kamu sih. Harus milih sopo. Mengejar cintamu apa menerima cintaku? yang jelas. Aku pilih mengejar cintamu sih. Aku akan berusaha. Membuatmu jatuh cinta kepadaku Meski saat ini kamu tidak cinta Matasuan, yuk Er Aku tak balik sih, Yo Yuk, si Disian, yuk Er Jadi tia Biaran mas? Telur Telur Gimana nih Gimana Assalamualaikum salam Erlangga Loh. lu harus pindah nanti mulai wong kang walah wong padah lu tak gawat nih pecel yo karena aku tanggih ngupai wong mang yuklem nunggok nih warungku mau mau yuis anggap aja kerjajikimu ga kurang lu nganu kang apa Mm, tak mulai sih aku ya. Lo iki gawanan. Tak mulai sih. Keno ibu punya murah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya tongga? ga. tak pangan ide wa. cafe aku rasa rasa saya rasa rasa kek kek kek kek ini nampak gak? engkau ada rakunangan ya ngomong dilik naik bawon saat turunnya warungnya tutup warungnya lo cilik. kita apa dilik naik di kukuh lepak di berbelawang ya koral, lawannya rusak terus biye oh, iya anu eh, di jokali juga sih biye kayak anak film-film ya? yuk lah operasi mencari tahu siapa Kang Adi kita mulai sebentar lagi jam 10 malam Enak ini, enak gini, mau apa-apa ya karena mau kau nah kue apa opo opo paling paling loto, loto, Kisah nang kencan kolek pas itu.